Menurut wikipedia, keastengels adalah kue kering yang terbuat dari campuran tepung telur, margarin dan keju parut Kue ini berbentuk persegi panjang Dengan panjang sekitar 3-4 cm dan lebar 1 cm Dan dipanggang dalam oven hingga berwarna kemasan Jenis keju yang digunakan tergantung pada resep dan selera pembuatnya Dan bisa berupa goda edam atau cheddar Keju parmesan juga sering digunakan untuk meningkatkan aroma kue tanggal biasanya dipersembahkan pada berbagai perayaan mulai dari Natal, Idul Fitri, hingga ya, tahun baru Imlek. Kue-kue ini dijual dalam toples plastik di toko kue, toko roti, dan supermarket. ialah makanan berupa sup daging dengan kuah berwarna hitam bercita rasa khas dan berempah dengan perpaduan dari rasa manis gurih dan legit warna hitam dari kuah rawon berasal dari buah kepayan atau sering disebut dengan keluap. makanan ini merupakan makanan khas dari Jawa Timur Indonesia dan salah satu masakan yang paling tua di Indonesia dan benar-benar otentik. Benar tidak hanya masakan ini bertahan hingga hari ini bahkan cara memasak rawon daging terkenal sampai ke pelosok-pelosok pelosok nusantara jadi tidak heran kalau banyak rumah tangga di kota ataupun desa yang memasak rawon sebagai makanan rumahan sehari-hari. Serunya lagi, Sep Rawon khas Jawa Timur satu negeri yang penuh dengan makanan enak dan begitu bervariasi. Tidak selalu pedas sebetulnya apa-apa yang datang dari sini dan jelas Rawon adalah salah satunya. Rendang merupakan salah satu masakan khas Minang yang diakui sebagai makanan favorit masyarakat dunia. Rendang tidak hanya memiliki rasa yang unik, tetapi juga dimasak tanpa bahan pengawet. Inilah salah satu keunggulan rendang. Hidangan tradisional ini telah berulang kali dipilih oleh CNN International sebagai hidangan lezat terbaik di dunia dan mengungguli sushi Jepang. Rendang dibuat dengan cara dimasak dengan suhu rendah dalam waktu yang lama. Bumbu utama yang digunakan untuk memasak rendang adalah daging sapi, santan, cabai, dan rempah-rempah. Rasanya yang gurih dan nikmat menjadikan makanan ini salah satu yang terlezat di dunia. Nasi goreng adalah nasi yang digoreng dalam penggorengan Yang menghasilkan cita rasa berbeda karena dicampur dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang putih, bawang merah, cabai, saus dan kecap manis Dapat juga ditambahkan beberapa topping pelengkap seperti telur, sayur-sayuran, kerupuk makanan laut atau daging Nasi goreng adalah komponen populer dari masakan Asia Timur, Tenggara dan Selatan pada wilayah tertentu Churros adalah hidangan yang berasal dari dua makanan yakni kresan dan waffle merupakan salah satu kudapan yang sedang tren di Korea. Makanan ini banyak dicari setelah salah satu selebriti Korea mempromosikan kudapan ini sebagai makanan favorit. Pada dasarnya churros adalah kudapan dari adonan kresan yang dimasukkan ke dalam alat waffle. Tekstur churros lebih padat dari kresan tetapi tidak sekering kresan pada umumnya. Ruffles makin populer karena dilengkapi topping menarik seperti selai coklat, apukat, daging, buah-buahan, krim keju, dan topping lain.